Dosa pertama dilakukan oleh Hawa adalah salah pilih menu makanan. Dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Karena itu ibu-ibu pastikan jangan salah menu buat anak-anak kita. Berikan menu yang terbaik yang bergizi supaya otak anak-anak kita maksimal dan kesehatan mereka juga prima. Ibu yang baik menyediakan makanan yang sehat bukan hanya enak. Kenapa? Karena makanan yang sehat bukan hanya menentukan kesehatan anak-anak tapi juga kepandean. Waktu Sadra Mesa Abenego diceritakan di Alkitab dia makan sayur dan buah gitu ya. Dia punya kepandean 10 kali lipat. Memang kepandean itu di Alkitab diceritakan bahwa yang memberikan kepada Sadra Mesa Abenego itu Tuhan. Tapi kan di sekitar ayat itu ada cerita juga sebelum Tuhan memberikan itu makanan sehat dan kalau kita belajar mengenai uh, kesehatan dan juga mengenai kecerdasan Maka apa yang dimakan itu mempengaruhi Saya bersyukur punya istri seorang teknologi sarjana pangan Nah makanya dia mengerti mengenai pangan Di rumah kami kalau memasak tidak menggunakan monosodium glutamat atau vetsin Tapi lebih banyak menggunakan bawang putih Minyak kami gunakan dua tiga kali lalu diganti Belum lagi jenis makanan yang dipilih Maka kami memilih makanan yang yang halal, karena kalau halal itu pasti sehat, bukan soal halal haram sebenarnya, tapi semua makanan yang halal itu sehat, semua makanan yang haram itu tidak sehat. Nah kalau ada mau cara gampang memilih makanan sehat adalah makanan yang halal, tapi bukan berarti kita nggak boleh memakan yang haram, kalau dari versi iman kita bahwa semua dengan ucapan syukur itu akan akan dihalalkan tapi kita berpikir lebih banyak soal sehat dan tidaknya. Nah, ketika dalam keluarga kami istri kami, kami sekeluarga menentukan pola makan sehat, anak itu akan mengikuti pola orang tuanya. Maka kita dari orang tua belajar memberikan yang terbaik bagi anak-anak termasuk dalam hal memberikan makanan sehat. Tips sederhana untuk makan sehat bagi keluarga, mudah sekali. Banyak-banyak aja sayur dan buah, lalu jangan punya buah kesukaan atau sayur kesukaan. Sebaik baiknya buah tetap tidak mungkin sempurna, artinya dalam satu buah tidak mengandung semua mineral, tidak mengandung semua vitamin. Tapi kalau kita makan semua buah dan semua sayur, maka tentu mineral dan vitaminnya akan lengkap. Maka tipsnya adalah dalam satu minggu makanlah semua warna baik buah atau sayur, wah oh, buahnya apuket hijau berarti sayurnya toge warna putihnya, tambal juga buah pepaya sayurnya mungkin capcai, <tuh> itu paling bagus warnanya lengkap atau seperti pecel lodeh banyak sayur Indonesia itu yang isinya sudah berbagai macam warna, nah itu sebenarnya terbaik dari segi kombinasi. Makanan sehat tentu kalau kita mau ngambil protein terbaik adalah telur Nomor dua adalah ikan Kalau daging pilih yang warna putih Sekali-sekali boleh warna merah Dan makanlah daging-daging yang secara kitab taurat disebut halal Itu jauh lebih baik Tapi saya punya teman seorang hamba Tuhan yang memberikan nasihat Ya Pak Jarot Sekali-sekali boleh makan babi, makan udang, kepiting cumi. Loh kenapa? Kan itu nggak sehat. Biar nggak lupa rasanya. <guruh> Biar kita bisa menikmati hidup ini. Sekali-sekali kita boleh, tapi bukan sebagai menu utama. Kalau teman saya Pak Yona Sunardi mengatakan begini, kalau mobil bensinnya habis, harus pertamak. Tapi kalau nggak ada, daripada mogok, ya kasih bensin sedikit. Nanti begitu ketemu bensin isi yang pertamak. Jadi, sekali-sekali kita mungkin boleh makan yang tidak sehat. Tapi sekali lagi, itu bukan menu yang utama. Dengan demikian, kita bisa membangun keluarga yang sehat, anak-anak yang sehat, dan tentunya otaknya lebih maksimal. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amsterdam. Untuk keluarga Indonesia bahagia